Kucing Peterbalt adalah salah satu ras kucing yang relatif baru dan berasal dari Rusia. Kucing ini dikenal karena bulu-bulunya yang pendek dan lembut, serta kulitnya yang halus dan kusam. Mereka juga memiliki tubuh yang ramping dan anggun, dengan kaki yang panjang dan ekor yang panjang dan tipis. Salah satu ciri khas dari kucing peterbalt adalah kecenderungan mereka terhadap kebotakan parsial atau total, tergantung pada genetik individu. Beberapa kucing peterbal memiliki bulu yang tipis dan jarang, sementara yang lain benar-benar botak, kecuali pada wajah dan ekor mereka. Meskipun mungkin terlihat aneh bagi beberapa orang, kebotakan ini sebenarnya merupakan fitur yang diinginkan dalam standar ras.